Hei, kembali lagi. Oke, okay, brother, semuanya kita bermain lima layan Megawes lagi ya. Uh, buat kalian yang belum gabung di grup WA, silahkan langsung ke kolom komentar ya. Di sana gua taruh link untuk gabung di grup WA. Kita sharing pola-pola gacor, jam-jam gacor, serta trik RTP terbaru terupdate setiap hari nih ya, ya, Langsung aja di sana juga gua taruh link gacor untuk main di website kesayangan gua ini ya. Langsung aja bosku cek ya, cerot ya Ke kolom komentar atau di tendang channel ya bosku Oke kali ini gue bawa modal Rp52.000 Semoga aja ini kita dikasih yang mantap-mantap Sama 5 layanan megawage ini ya Oke teman, -teman ganda gue aktifin atau double change ya Spin turbo kita mulai di 1000 aja ya bosku Kalau misalnya nanti nggak uh, dapat-dapat Gak pecah-pecah Gak pecah -pecah, konek-konek Langsung kita stop dulu ya Uh, mantap kali 3 kita di bet 500 ya bosku ya kita lihat-lihat kita pantau-pantau dulu yang di mana nih dia gacornya di spin turbo atau di spin cepat ya bosku ya pilih layannya yang enam ya bosku supaya mantep kalau connect mantep ini yang 6 ini tapi kalau nggak connect ya tahu sendiri lah ya <laughs> ayolah, masa boncos-boncos amat sih mendang-endang gratisan Nah, itu singa keluar. Tapi aduh. Para bosku ya. <gak> gak apa apa langsung gasken aja ke yang lain lagi ya. Kita habiskan oke mantap sekali subab ya nah ini nah belum dapat lagi nih kita nih. slow aja santai-santai dulu kita lo kodok tanah gunta oke okay, kodoknya connect si JJ JJ connect ya JJ Mana nah ini belum dapat juga nih. Woi. Padahal RTP-nya sudah lumayan tinggi lah Bosku ya. RTP-nya tadi gua cek di 87% ya. Sebentar lagi ke 90%. Aduh, aduh, aduh Ayo, ayo Ayo, gaskan, gaskan, ayo Mungkin ntar kalau nggak dapat dapet juga Kita by spin aja ya bos ya? Kita cek-cek dulu Kita masih berharap dulu Kita kasih, apa Kita cari gratis-gratisan dulu ya bos ya? Kalau sekiranya nggak ada Kemungkinan kayaknya Masih agak lama Coba kita pancing dengan by spin ya wih di singkali tiga oke okay, keynya connect mana nih ayolah hmm. lumayan ya daripada lumayan <coughs> Ikan salmon. Waduh, waduh, waduh. Woi, ikan salmonnya konek ke belakang. Cuma dapat dua ribu perak bosku. Nah, ini dia naga konek V8 mantap gila gokil. Lo anjing, kedokteran nama gunta juga, bu. Lo i tiga satu bosku pecah di luar, tot langsungnya, bosku ya. Uh, beruntung sekali, baru aja gua mau buy spin di 20.000 puluh ribu ya, gua sisain dua puluh ribu terus gua align langsung ya tadi. Niatnya, oke okay, lah kalau begitu, kalau karena ini. Momennya ya uh, Masih belum jelas ya bosku ya Ini kebetulan kita beruntung Bisa dapat pecah di luar 300 ribu Jadi nggak usah lama-lama lagi Kita lihat ini ya Kalau masih nggak dapat juga Free spin Kita langsung WD aja ya bosku ya Kita tunggu beberapa detik lagi ya Kita lihat nih, Masih ada kemungkinan dapat lagi nggak nih Anjir 300 ribu Coy bosku mantap sekali Koneng naganya ya tadi ya sampai belakang ya. Oke okay, sepertinya nggak ada nih bosku ya. Nggak ada kemungkinan ini kita stop aja kali ya habis ini ya. Masih menang juga sih. Masih pecah juga tuh udah. Oke okay lah kita WD aja ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.